jam berapa yuk yuk sekarang jam berapa yuk ya sudah malam suasananya suasananya juga sudah sepi kalian bisa lihat ya di sini sudah sepi banget tapi emang sepertinya ya sepertinya minggu ini kurang terlalu ramai pengunjungnya karena kalau dibandingkan waktu Agustus kemarin tuh bener-bener full banget ya sampai penuh dan itu sih sore, soalnya kita pas datang ke sini jam berapa ya tadi kurang lebih jam 11 11 apa jam 12 Memang sepi, lenggang seperti ini kosong gitu nggak ada yang duduk entah mungkin karena memang uh, di museum Nanmempak di sana tuh lagi adain fashion show itu ya hari batik nasional ya karena kebetulan sekarang kan lagi Hari Batik Nasional pas tanggal 2 Oktober dan bertepatan dengan Hari Ulang Tahun Mbak Dian. Aduh seneng banget, tapi sayangnya dia nggak pakai baju batik. saya <gif> eh, juga nggak ada. Kita sempet, sempet nyari baju batik juga ya waktunya udah mepet banget karena kita liburan tuh ngedadak guys. Jadi nggak ada planning-planning kayak gitu. Yuk bulan depan liburan tanggal sini nggak? Kita lebih suka ngedadak liburan. Karena saya dan Mbak Dian itu satu agent, ya, kita satu agent dan uh, pas interview, kita boleh libur, nggak ada dipotong gaji gitu. Jadi sayang ya kalau dilewatkan atau nggak dimanfaatkan. Halo, nah lanjut lagi. Sekarang kita nggak tahu ya mau kemana karena masih sore, dan kita ada waktu pulang. Kalau tidak pukul 9 yaitu pukul 10 malam, udah nyampe rumah masih ada sih kurang lebih dua jam dan kita nggak tahu nih mau kemana lagi udah lumayan cukup ya istirahatnya dari tadi udah lama mungkin se sejam juga udah ada bisa sana di sini pokoknya support terus dukungin terus channel Fitri Helen thank you kalian tuh udah setia banget ya nggak apa-apa sih enggak kayak waktu kita awal-awal bikin grup gitu ya, dari 2020 tuh rame banget sampai hampir 100 orang dan sekarang udah sisa berapa, karena kita punya kesibukan masing-masing sama dengan halnya saya yang di sini tidak setiap saat bisa mengunggah atau mengupload video tidak setiap saat saya makanya kenapa ketika liburan atau ada waktu luang aku ya bikin konten apa gitu entah masak-masak, entah isi-isi kuliner, atau konten seperti ini saat liburan gitu ya guys jadi mohon pengertiannya dan juga yang kalau ada giveaway atau kuis saya nggak sempet langsung umumin ada beberapa hari kemudian karena emang waktunya itu berbeda ya ketika jaga kakek yang di sana itu lumayan bebas kalau yang sekarang Oke, ada nenek <laughs> sebenarnya bebas dibilang bebas ya hmm, apa ya keluarga nenek boleh aku bikin konten atau apa tapi kalau kakek udah istirahat. Jadi kan saya juga harus mengikuti peraturan di sana. Yang mending kerjaan lancar bikin konten juga lancar nggak ada masalah. Jadi kita juga nggak ada nggak ada kendala gitu di saat kayak mengikuti lomba atau ada kuis dan bikin konten mereka juga oke. Okay Jadi masalah kita juga harus sadar diri karena kita di sini kan menumpang di rumah orang harus tetap, tetap uh, fokus ke pasien kalau untuk sekedar bikin konten atau ada endorse atau apa itu semakin hobi lebih saja untuk memanfaatkan waktu ya daripada kita buang-buang pulsa buang-buang pulsa atau ada waktu panjang kayak halnya saya kan memberi minum tapi 3 jam sekali dan itu waktu 3 jam itu sangat lumayan panjang gitu kalau kita nggak manfaatin kayaknya sayang banget ya makanya saya lebih suka bikin apa, video atau apa jadi ketika udah santai kakek udah tidur aku tinggal ngupload. ya kadang kan kita ada live dadakan gitu ya kalau tengah malam bukan tengah malam sih masih jam 11 karena itu waktu yang udah santai banget tapi sayangnya kan di Indonesia juga udah waktunya istirahat ya guys ya thank you, pokoknya thank you banget nih jadi kondisi malam Kondisi malam yang ada di aula atau stasi, apa aula stasiun HP seperti ini. tahu udah lihat kan live-nya juga barusan aku coba live langsung. Uh, seperti apa itu pengalaman pertama kali nyobain <laughs> live. Gak kayak live streaming primer gitu kan ya. Barusan sih cobaan gitu. di HP ini bisa nggak. Kalau di HP sebelumnya tuh nggak mendukung. Oke, okay, nggak perlu lama lagi. Pokoknya bener, saya ucapin banyak-banyak terima kasih atas dukungan, atau support kalian, doa kalian sehingga channel ini tetap bertahan gitu ya. Dan saya juga semakin semangat membuat kontennya, entah ngupload seminggu sekali atau sebulan dua kali. Intinya saya akan berusaha uh, mulai aktif lagi ya. Dan kemarin bulan September, alhamdulillah hampir tiap hari kita ngadain ya, ngadain live gitu kan. Seneng aja. Kalau waktunya itu enggak enggak memungkinkan, tapi saya usahakan setiap hari ada ada konten yang saya upload ya. Dan untuk kalian yang pengen tips bangun rumah dari nol, nanti kita lanjutkan ya setelah konten masak. <gitu> karena konten si trial ini tuh memang masih campur-campur, belum fokus pada satu konten tertentu, entah itu tips bangun rumah atau tips masak, icip-icip kuliner. -icip Oh guys jadi kita nah, <laughs> Terima kasih. Kita udah mau pulang ya kalau pulang sih sebenarnya jam 9 atau jam 10 karena kita tadi berangkat juga jam 9 tapi enggak papa ini enggak tahu mau kemana dulu <laughs> kita lanjut lagi Nung kita udah capek nih bingung kadang liburan tuh karena kita nggak pernah kemana-mana di bukan deh kayak eh, arahnya kayaknya beda deh oh, Yuk. Mau nungguin mbak Dian mau beli oleh-oleh buat neneknya. Yes. ini aku tuh bawa tong sih semua lagi malas aja ngeluarinnya. Jadi kalau bikin konten youtube ya udah kayak gini. <laughs> Biasa pakai, pakai gelang jep. ada sepi tinggal beberapa penghuni aja tuh dan memang benar ya minggu ini seperti sepertinya tuh sepi banget gitu loh guys. kecelakaan terlalu penuh oleh-oleh -ole. jadi ini kondisi malam di Taipei Main Station ya di luar di luar terang banget jadi malam juga masih ada beberapa orang yang nongkrong biasanya sih kebanyakan anak-anak pabrik ya karena kan sabtu minggu itu